Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya Bagaimana cara mengatasi keyboard eksternal atau mungkin mouse eksternal itu yang tidak bisa dipakai ya Jadi misalnya kalian uh, nyalain laptop gitu kan uh, bisa dipakai tiba-tiba DC Atau mungkin tiba-tiba nggak bisa dipakai atau mungkin memang nggak bisa dipakai sama sekali ya Dan mungkin untuk solusi paling cepatnya adalah kalian unplug terus kalian plug-in lagi untuk uh, USB extender extendernya Atau mungkin saya kan di sini pakai USB extender yang 4 nih gitu ya Saya colokin ke... USB extender untuk mau sama keyboard saya gitu, lalu saya colokin ke laptop dan ya itu solusi paling cepatnya dengan cabut terus pasang lagi, cuman lama-kelamaan jadi ngeselin gitu, jadi ya nggak saya saranin sih untuk kayak gitu nah sebenarnya untuk masalahnya dan untuk cara ngefixnya pun gampang banget gitu kalian cukup tinggal ke device manager gitu ya kalian klik kanan untuk di uh, Windows ini atau mungkin kalian ketikan device manager terserah gitu, cuman saya lebih suka yang kalian klik kanan terus kalian klik device manager, karena nggak harus ngetik gitu ya kalau kalian mau Uh, cari silahkan atau mungkin nggak ada ya kalian bisa cari gitu di kayak gitu aja Nah di sini kalian bisa langsung aja ke yang paling bawah biasanya ada yang paling bawah ya untuk yang universal serial bus controllers gitu atau mungkin USB controllers di sini kalian cukup tinggal cari aja uh, USB mana yang bermasalah untuk saya di sini adalah USB 3 gitu karena uh, untuk warna uh, dari si portnya itu warna biru ya untuk si plastiknya gitu yang di dalamnya itu ada warna biru dan untuk yang warna biru itu biasanya USB 3 gitu. Nah, cuman kalau misalnya kalian bingung gitu misalnya, "Bang, saya enggak tahu apakah USB 2 apa USB 3 gitu." Kalian bisa langsung aja kalian bisa coba uninstall dua-duanya gitu. Jadi, ya, untuk Cara mengatasinya adalah kalian uninstall gitu. Kalian klik kanan di sini. Untuk USB 3-nya kalian uninstall. Dan untuk USB 2-nya juga kalian klik kanan uninstall. Kalau kalian misalnya nggak yakin gitu. Nah bang, terus kalau di-uninstall nanti gimana dong? Saya misalnya kalau mau ngetik pakai keyboard atau pakai USB nanti nggak bisa. Nah setelah kalian uninstall, kalian cukup tinggal restart gitu. Dan nanti itu akan otomatis terinstall lagi gitu. Jadi untuk yang USB 3 sama yang USB 2-nya itu bakal uh, otomatis terinstall gitu. Atau mungkin driver yang kalian uh, uninstall itu bakal otomatis keinstall lagi kecuali mungkin untuk display driver ya. Jadi kayak driver-driver bawaan kayak USB, uh, keyboard, uh, suara gitu itu biasanya bakal terinstall otomatis gitu. Nah, tapi di sini nggak tahu sih saya kalau misalnya di yang USB rootnya ini kan saya bilang kan uninstall, gitu aninsal terus restart gitu cuman kalau kalian misalnya properti terus disable terus enable lagi apakah bisa atau enggak saya belum coba gitu cuman kalau kalian mau coba silahkan gitu dan kalian silahkan komen aja gitu ya di bawah hasilnya kayak gimana cuman saya saranin sih aninsal aja uninstall terus restart nanti bakal uh, otomatis terinstall gitu nggak harus pakai internet nggak harus pakai wifi tethering apapun itu udah itu semuanya udah otomatis gitu dan setelah itu, saya udah tidak menemukan lagi masalah, tiba-tiba nggak -tiba bisa dipakai, tiba-tiba DC, uh, dan tiba-tiba yang berhenti aja gitu maksudnya. Dan itu jujur kasih ngeselin sih kalau menurut saya, tapi setelah di-uninstall, restart, udah nggak ada lagi untuk masalah itu gitu. Dan walaupun saya juga udah coba, uh, ini nyalain misalnya nyalain sekitar uh, mungkin 10 jam lebih gitu ya, dari jam 5 subuh sampai jam 8, sekitar mungkin itu 13 13-15 jam ya, 15 jam gak ada masalah sama sekali. Untuk DC-nya lagi, itu masalahnya udah hilang gitu. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Dan teks for Bye-bye.